Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum wa وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله batan hidup urip wonten ing donya kang sethitik iki bukti botase paring sehat diparingi pitulung syukur tasih biasa dipun betah dinten iki diungaji asyir Al-Qur'anul Karim mukon po asma nugraha ni Allah amin amsal Allah amin amsal ngate Allah amsal syafaat Al-Qur'an Amsal san syafati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang san syafati morong aulia suranda suriya maksohi engkang sampun kita Fatihah lan khususipun mongko ang san syafati guru-guru kita kanjeng jubah maut ilmu ingkang nados kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya robbal alamin lan jini Orang sekedar mencari kepintaran Men Pinter, ngelas lagi ngambil. Sambil bisa 6 BC karung ngaji G? G? G? 6 BC karo Buka itu pinter itu ngerti pengalaman Tapi mau pinter Toh, nah pinter Menolong ngaji lagi, saya kalau juga bos ngomong Jadi guru nih bon adalah Sheikhu al Yatub. Pelanggan kita pun orang haji gombui, deting ngaji bentakan akhirat Hidayah ini, hidayatan, musilatan, ilal matruk atau ilal jannah Hidayah sing disotakan yang diakhiran orangan dunia. Oh. <coughs> lah sing pak tekan akalnya keiduluru, wes pokoknya keiduluru orangnya, -orang sambil ngaji, nang masjid disampaian, nang langgar disampaian, pak yai net aku ini, ini. pak yai lanjut dengan ngajinya kalau sih, wes pokoknya yang, yang pokoknya ngaji bisa, pokoknya cawe tekan kajabi, orangnya -orang gitu, api, api, bagus, bener, saya api bagus tur Bener. Orang saya Tapi kita tidak mengerti Guru-guru ini kan ke sini, tambah Tambah bagusnya Ini Tambah nilai plus Nilai plus Oh saya mau kemutan Ini update list Kalau saya mau kembali Ini Sintai tingkat Ini cuma Ini mumpul Tunggu sekali list Orang saya tak organik Gendirin apa Orang gendirin Orang kayak orang -orang. Kumpung-kumpungnya berduit, dia orang ini bayar bayarnya satu gini. Hurung bayar kok mati, ikhlasah. Oh, ilusiar. Saaah. Lari boleh kan lu sana. Sana tinggi, lebih bagus. Sehingga, jarang, tiang engkau memperhatikan sana. Sesuara sana-sana tanpa. Porak oh, kaya tapi nih kita guru ngeye ngerti terus dengan Fateh hai, ngerti Turki Fateh Hai, orang ketan, reneg rebu reneg -ra bisa insyaallah dikuruti, bisa menembus, bisa bisa pitagum, capek, pitagum, capek, besok, anggone, itu pengakhirat, khususnya pun menikah menarik-menarik kita, mucari kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sallam Istag' bulan Keterangan kita, bulan bali masih mulai emek ke mutan terus Al-Qur'an sering bulan bali sih ya oh. Ibu fabi anji ala iropi kumatun gandhi buan Di bulan bali terus Di bulan bali terus Masih sampai dulu kita ini ojo enak-enak ojo enak-enak ganti enak. kesenangan bakal itu syafaat sahabat Anas bin Malik niku nyuwun nyumbun dateng kajinati ya Rasulullah pulang pinjang di syafaati ini jalan sohabat Anas yo langsung Anas gue besok tak syafaati seneng banget seneng banget jadi sombong, nah. cuma disenengi iya, dasain, nah, rumokeng dice, si, rumokeng, sahabat Anas, alhamdulillah. Tapi orang bahagia, nyuwun maling, anji nabi, lah menawi pulau pede di sapaat ini kumangi pulau ucaranin jaringan terpundi, ooh, uh, radule, right, right. sahabat Anas gitu berarti sudah sepor orang orang senang senang senang senang tau, lah besok kan tino, kiamat kan manusia dikumpulkan penabiatan dengan umat kematangan zaman manusia jin malaikat jadi si cipak, simpak di ruang si cip, kira kira sampai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 Loro naik silaturahmi sama orang-orangku luna misa, naik misa norana aku turun ang hout. Saya tidak akan meninggalkan tempat-tiga tempat ini untuk menyediakan bagi umat-umatku. Kerry, cara-cara itu mau patang puluh tahun udah tidak kau nih, siapa yang melakukan patang puluh tahun itu? Bukan ya itu tak ada yang ini. Sampai minum muka-muka si Dungu lagi muka, -muka, muka, -muka syafaat Seneng badan Seneng Kenapa ya, si sedih Nah si Nah Nah kita lah Lahmila Engkang pantes Misuk ansal Syafaat pisau Ngecak lulu bareng Dia ikuti antara lain di antaranya sahabat Abdullah bin Umar guru kita ya guru kita guru siapa ini guru di sini bisa ngerti guru kita <gulis> nah terus imam nape imam nape ini syaitan dekat Allah bin Umar ini imam nape ini besok malah itu nomor dua insya Allah bisa ngecek kita teman Terus, Imam Malik, Imam Malik bisa nuntun, nah, sebab Imam Malik saat ini Imam, nafeh. Imam Syafi'i besok bisa nuntun, sebab Imam Syafi'i saat ini Imam, nafeh. Imam Malik, Imam Kueiti, bisa nuntun, sebab Imam Kuwaiti saat ini Imam Syafi'i, ya Ya butuh lagi? butuh, ma, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, ngomong Mau nanti botolnya nanti gila nih, niki nih, niki nih, nomor sekawan niki gak nih, Mbah Umay Abdullah bin Irfan. Lalu sejaleh Mbah Rukyat di Kurni, bantengai mana ya? Niki Idris, niki Gurune Mbah Yai Anwar, Karo Gurune Mbah Yai Rukyat. Niki salah nih, mau dekat dasarnya, mau buatan Pulau Kuresi, Kuresi ya itu. Saya beli saking breki, salah saking pakai tulis ya wondan, salah saking bakso naik jaran dia wondan, tinggal narut tawon ya. yo, cici ada si mikir ndayane kuah, sapa nih, naik karung nake neng jom selepor, Si Jipun sanak dan sah jepen, dan si baten mi pel baten apa lagi cello? Apa sih bisa Ni, ni cello ngganti kuwe urung sah orang gaikin, sa. orang penang baten ngganti kuwe te urung sah lunas, lunas orang gaikin, Pena, penang baten. <tunan> Pari bazarinya mati, oh okay. iya mati urung lunas sah, wah wes lagi ngom gom gom mati di <tunan> Asta Nanti lagi. Nanti monggo nyuyi oke baik. Santai-santai kita sana, Niki wala pun mau perpanjang mana? Mana tuh Nanti zaman sekarang wala tuh kemudahle tuh kasihi. Oh, yang ini mending tidak Karena model gayanya kira nggih. Mau mau pilih hijab jadi kok kasihi lah. Kasihi, siti, siti itu lagi wala dek. Bu, bu, rico. Udah takpun kok tiahkan ulah Ini malah orang lain dibangkakan pulang bali Akurut cetak sing Kata Ibu-ibu, si bu-ibu cu Si bu-ibu cu Kau si cipain rasa juga Di saumah Mulani suka di pu-cu Di bangunan di pu-cu Si rondo-rondo Pala ngerok ti Ini kok cipain si cilang Nek zaman Jumlah ini siji, orang siji, orang siji, masih gini masih kemangga, tambah lagi sih untuk gereja tuh, dapat merede tak, kado-kado ini siji, baru punya tak akar siji, pisau tengno, wah di final ini, waduh, runduh orang, tapi ini gini, mulut. Tapi niki, kisah nanti, ini nanti, kisah nanti, kali jengan ale mutomak ini betul-betul ini itu dah langsung tak ngajak jadi tak fatihai jadi saya pun tak fatihai temulah jauh-jauh bisa mengajaknya jadi ini enak Aumillahi bismillahirrahmanirrahim Katakanlah: "Maka sesungguhnya orang-orang dapat Satus limo kaumina binuh podong goroh ake marang poroh putusan anggoroh ake nabi rasul sici podo karung goroh ake sekap dari nabi rasul sebab putusan putusan Allah taala ikumunggu dasari salai podo baik yaitu tauhid nyawici ake marang Allah taala ilkola nali kare daulah humarang kaumina binuh aku humso pas seblure Nabi Nuh, Nuhun, ya Nabi Nuh Alata takun Bo'ya topro takwa Serokabih Alata takun bo'ya takwa Soko Serokabih Ini saat ingsun Marang Serokabih Ini saat ingsun laku Marang Serokabih Iku Rasul Iku putusan aminun Kanti percaya Faktaku Faktaku maka Soko Serokabih batak unu kawadiyah saraqabih allaha in allah wa aqiyah umuni lan manutoh saraqabih ing ing sun satu selam nari kakome nabi nuh didawi segelur suh diri yaitu nabi nuh mbok iya iya mbok iya saraqabih podo gotak waman allah kemenan ingsun iki mung rat sira kabe menungko dadi Allah taala kan pinercoyo mula sira kabe para takwa marang Allah taala lan podhoha ngabdi marang insun iki neraba be Kau menang bino, ikung borohage dateng, pita bino kutusan, kok mursa bino. Padahal kau menang bino, kita diusut datang bino. Sebabnya kapan borohage nafsi ciki pordok arum, borohage kabe, utusan-utusan Allah sudah kabe, ikung bawa tauhid dan Allah subhanahu wa ta'ala. La sopo Kau Nabi No sopo kau nabi no? Kira. Kan mana hara nih? Ya pak Kau nabi no? Gimana ada anak hara nih? Tengokan sikertas bagian dan ah, tak minyak siji minyaknya nanti deh ayo si kan kau ini mau pas minyak siji kan gampang sih Saya siapa minyak sih di Juta Nabi ibu bu, bu ngacu, bu gaya-gaya sih bu hmm. sampai tiga le nah, orang kerti. ayo sama itu mainnya mainnya, mainnya kali, ngati Bani Bani Alhamdulillah Cukup titip Youtube aja rasid sore cibogai minyak minyak depan jalan tuh apa YouTube yo yo, YouTube YouTube saya ini orang kena buka YouTube, rugi kena kamu YouTube Gitu ke limpi ya, tapi ti selawi berani beneran. Dia kok, dia maju, dia biar Oh, nih, ki selawi mama berarti bidang bidang itu pil. Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, liter? Bram, <tuh> Bram, nah, tapi Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bram, Bani, rasid, niki sama ya dia bukan mana ya minggu 6, putu tidak gimana sih orang, bani rasid, bani rasid, nah, alhamdulillah, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, lah Nabi sedulih lah jarak antara Nabi Adam karo Nabi Nabi sebu tahun sepuluh abad sepuluh abad antara Nabi Adam karo Nabi Nabi no, Nabi waktunya janae you know sebu tahun amin Nabi Adam tekan Nabi Nabi no, waktunya bekti-bekti uh, sami bagi rasanya bekti-bekti barang Wisdom meninggal, tapi ada meninggal Mabisis meninggal, Nabi meninggal meninggal, Nabi ya. Terus Kau menabi No, yaitu bagi nasib Nek ono kong soleh kya ini meninggal Kya ini meninggal, asal nabi ya ini meninggal, dikubur. kubur oh, menang babak menang ini Tergai mesin. terus kayak masjid apik pak maksudnya apa? biar mengingat terus kalau gurunya eh, biar ingat kalau gurunya jadi si jingulanya ngajikan nisbatul ilmi ala kotul korbi nisbatul ilmi dia ini ala sana ala kotul korbi menggengungkan terus jadi ibu bumbut ngomot ngomot itu, itu, itu, ibu, <tuh> ibu. ibu. ibu. Ya, Pak, turun pi mutan, ya. Ya, orang saya, ke kota, ke, ke, ke, ke, ke, ke, ke, Iblis nyamar jadi menurut Allah, bahaya nih, Pak. Ba. Mulai ini, aku berangin, bahaya sekali Ojo, seneng-seneng sama aku berangin, aku ditemuan nih, bahwa ini, bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Di ruang ini Iblis, apa itu ngomongin? Wah, manis Dalam musik itu, katanya, "Iya, mari ke TV, kopi hohan, malah balik kopi, woi basi kuku, tapi cepet, lara orang nyamar, orang anu, mbah, ini pulo, pendiemu, kalian pulu-pulu, pah, nih, nih, ular, nabi, nabi, eglesnya, beres beres, beras, beres beres Minum barbie beda, tapi setelah lama nih, kita tuh jadi egoji, so bisa ngaji semuanya, tapi masih pintar. jadi sampe kapan goblok-goblok, kalau hari iblis, kok di sampe saya oke, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Digambar. iya, Gue bagi mutar, gak sih, Gua oh okay, ada tiga bang. lo gak boleh print gambar Gua ya, Bisa gue ya. tapi duduknya tuh gak gue Waktu itu mungkin, ya. Bisa gue punya Oh iya, nih benar punya benar gini, guru nih ini, wah, pulau tapi, nyaman tapi tutup, tutup, nyampli, tuh, untuk buat gua, gua, buat mau buat selalu buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, bisa, sadar, sadar, sadar tujuannya gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat seneng, aduh gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, buat gua, cari terbiasa itu, melui benda minggu lu yang mantap nanging, us dijabat kau, ya aku tiga lepatung, mungkin aku tiga lepatung, sambat gimana, lah, dah tiba, wah, dalam nah, iblis, Pak kurang komputer ekor, pintar tapi kebrinol, bagai patung. Bagaimanapun, kuris turun, disedah turun, turun, turun, turun. Ini iblis, hal jadi kera itu bohong. Mengpositif, barang patung, apa Barang patung lebih terus kali, buru-buru pulau, Situopia celurah, YouTube orang-orang orang roh, moce lgronora, muen, puan, soswi, soswi, soswi, egresi romanan itu, penuh, ishak, ishak, kan, urupi di ishak, ishak, kan ishak, mulai ishak, mulai ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, ishak, Nabi Noh itu orang mana diputus umur 7 tahun, Seket tahun, diutus seket tahun. Warang nabi-nabi <tuh> diutus, miskuamwes doa kelima, bari rakset, miskuamwes doa kelima, ngotikul doa iblis, nyembah, kan, berholo. Baik. nabi ngomong dengan rahasia, siri dengan rahasia, terang-terangan, orang doa gelap. Bahkan, nabi-nabi ngomong, kipunya ditutupi, aku ingat, pesen ke anak-anaknya aku pesen, sudah tua-tua mati, mulai na anak orang itu orang itu merga nabi nabi azmi menuju Oh, coba bisa, bisa kalo nggih mana Terus, ya, anak mana, tiga sama nih, kalo mati nyoma kalau coba kalo nabi terus, nggih nong, nabi nong, nabi pak. nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, nabi nong, mau kelakuan iblis eh, mau ikutnya akhir puncak-puncaknya eh, Nabi Nuhus ketabahannya setengah terang-terang orang itu akhir akhirnya mereka sing cerita Nabi Nuhudungo akhirnya kondalai kapal ternyata ternyata aja lu youtube nih ternyata Pak Nabi Nuhusya orang kondalai kapal ini kondalai Kayu jati ditangguh di sini nah, beli jati kan semua sini, jati ditangguh, kenal ditekor barang umur satu tahun berarti mulaikon gale kapal nih tekan kayu netok 100 os, yo sih wi, neng bayang aja kan korge kapal, kapal-kapal kira ini, nang durem tekan di tegur biden sampusno berang bah tegur bingung marco sang kediri wet korea sana gorena bingung nah kita nah. perlu perlu tawasulnya nabi nuh nyungkar gusti allah ya allah gusti ya allah gusti kurangnya paling itu gusti beri lah anggore nyoba tuju itu nabi nuh Munik Bismillahirrahmanirrahim Nabi Pak diundang bisa lantaran pengen suki salat no, Alhamdulillah, itu petunjuk. Ya bu, orang pemuda papat tekok Pak Negorke, kaya nabi ora orang satu mai, oke, seneng beten nabi seneng beten gratis, seneng beten cari sapa nabi no nggak ada sih, ojo seneng seneng seneng, Pak itu seneng, nabi Seneng Nabi Noh sedih-sedih deh, pemuda papat orang jalur opo-opo, tapi jalur enggak sih, dikaren kejarakan karain Nabi Iku pingin jadi maturin Nabi, lesik dipimpin ke Nabi Noh, pemuda dari Nabi Noh gimana sih sih? Dia jalan-jalan sama bingung, bataan, nah mau jalan orang. Nih, sahabat gue masih di mana? Sisi Pak ini pemuda kapan? Umumnya walian Yakob, Lana. Jalan pokok Pak Neger, naiknya tidak. Pak beli kaki Eh, eh, eh, Wajah Bismillah manusia kamu. Bismillah Bismillah Bismillah perawan Perawan perawan. Telu. kembar telu Pak. Rambutnya lambene lagi podo Pak.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 bingung yang nabi lho mana ki? anak temennya pordo kalau an anaknya nabi loh yang itu dari atik, anaknya dari atik podo pak persis persis persis akhirnya nabi lho kepadaku tempol papat lagi orang kutipan itu ada yang ada yang ada, nah dih, orang Tornabi, tornabi, tur nabi, tur bulul, kekurangan. bulul, tur bulul, kok bulul, tur bulul, tur bulul, tur bulul, tur bulul, tur bulul, tur langsung tur bulul, tur bulul, tur Bikin apa kita tur bulul, tur bikin apa kita keburan? bikin apa bulul, tur bulul, tur bulul, tur kurang akeh, bulul, tur bulul, tur bulul, kan bulul, tur bulul, tur bulul, tidak ini bonus itu minta kabar Allah, dalilnya, wah iya, stain. Kita harus meminta Allah sekarang udah jangan minta kolam mulai Iya, benar-benar, benar-benar, memang benar, Justin Lee, ini si Allah. Agret, kita nih, Ya tak tak kalah ngeyos nih, perawan, bapak, apa sien, sien. Kuara bersih di titiknya lempeng, lempeng, kainnya satu 100 lempeng, lempeng. Baik, kaweng gak beh, orang mata terus geng, terus ada kurasa lagi murah zalainya. Ayo, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, kapal yuk, gawe kapal yuk, 100 yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, mulai yuk, yuk, yuk, yuk, Nih, sambil nanya, dicoba ah, si ya, recep, satu-satu kumbul kumbul kumbul kumbul, Klik kumbul, kubus, ya? Lip, kumbul, kumbul Ngandang, nang daratan nang gul bayu seratus Ajih deh, Maklah, Ajih deh. kekuasaan Allah, Taala dari Ka'bah. begitu. Ka'bah, kapal Selama empat hari nang Ka'bah. Nabi bisa terus, ada ramai-ramai, Cita-cita kek, uang memegih ski sudah sih, ooo. Wah, khusus di unit-unitan megih. Wah, yang ini, angin cintanya kubel orang-orang rudo muda Muter-muter selama empat ini Timur, burung darah, anak burung gagak, ngomong itu, orang burung dorong gawol, lemah. Wah, usipokan cintanya rame nih, poras nih. rame rame rame rame nabi, Tapi Padahal nabi sampai allah, insur. Sampai nabi nuh ngomong rai وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ masih salah, kok. Oh, mboten. Suara iya iya. Oh, iya iya iya iya. In ajri kau pun kesudah seperti sama pengertian paham penegak PG, ya, lembang Azria, siapa si moksoni Azria, ke alutnya adalah Imam Nafeh, sih nafeh, Abu Amrin Ibnu Amir, jadi apa Abu Amrin Ibnu Imam asim <tuh> tapi lewat, lewat riwayat hafas imam asim lewat riwayat hapus imam hafsun Hafaz itu adalah saat ini imam, saat ini senior, imam asim Jadi, pada kapan imam hafaz hafaz hafaz hafaz hafaz Lainnya in ajri. ini berarti selain Rafiq, Abu Amir, Ibn Amir, Asif. berarti Ibnu Qasir Hamzah, Ali Alki, Sahib. Al Seneng di isi kira -kira -kira -kira. 10, atau 14 wah masya allah orang jaluk wong alam satu songo Inksun orang jalur isirokabehkanggur neka akhir daun dawek Allah ta'ala inksun orang jalur Orang jalur buruan Buruan inksun iku namung atas kanugrahannya Allah ta'ala diri Kamu mengerani sekabai alam Niki wang naik gelem gomilu sampe tapi nami keromok-keromok Aku orang jalur upah Kau rasa memainya, kau rasanya iya opah-opah Aku pusing-pusing pusing, upai, pusing. Ikan Karena mobil saya belajar di kalau mendorongnya tanah, Ustaz Dungani kalau udah mau mau barang bayi kok ini Mbak Yayi, mau jalan dengan Ki Kiayi, ngerjalan ah, di ikhlasnya, bisa nyem remuk aja orang, Iki kan dewe-dewi, maka dari dewe, Kiayi dewe, Adol Tanah kok Kiayi pak, lagi-lagi, saya Barang seminggu rambut, lah, kok ikhlasnya rata-rata kok Seng, sing, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, ngomong Akhlas ya urang kok pases inna lillahi wa inna ilaihi alhamdulillah ikhlas to neng gara-niki duwa neng badhe Ya ana kan niku tembang talek neng nopo nggih. Kuwi mulane Orang apa tau ana ompah-mpakan mboten nate repai Nah, niki ngendhrikane badhe dipikir neng ngendhrik. Waktu aku santri nyong urip percaya Risku alim fi etin nas Risku laha ling ti etin las. Nyo sa deka. Atiniko ki risku Ini ling putabi traskilego a ling. Ikufi etin las. alim tangang tangane musong. Barang nyo tangan Poche teri hei. Astel ngan, eh, ngan. Astel ngan. Astel ngan. Astel ngan. Astel ngan. Astel ngan. Astel Banyang dindang Dindang aja Dindang Orang oh, ya. yang oh, mendanyain ya. Lah, oh iya, iya Atau kemarin ini Assalamualaikum Kalo panen pak ya, ini kisip rapato Alhamdulillah berasap rapato Oh yo, terus gini lewat tangan Menusah Assalamualaikum teroboh Anu alaikum roh niki Anu bagan payu-payu sepatu seinggal payu Oh iya, iya, iya, iya Ini memang bedang kok ini rong cengkeh belum nih, seperti bayi genggi, batang Mas, masih tanggung genggi, banget ah, kan, orang manusia, pak sis panen, dilan, alhamdulillah, jawab itu, sing, mocung, ya Pak Yeni ki, padahal miskin si naik, orang batal pasir boleh tak orang tapi gayanya pasti sepadan jah, alhamdulillah tak, Allah kusi, setengah mampu Berenchiwi, kuii pukerenchiwi, manis isti ngapai, wurtus, pertis, isti setengah, orotanise, orotanise, orang, pedes setengah orang, orang, orang, orang, orang, orang, soalnya orang, orang, lagi orang, orang, ini orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, sama, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, kalau menang yang ngerti gini apa? nanti sakit yang kok pengen kok ya pak harus buruh dino bayaran orang bayarin aduh pak kok orang udah mana aku di mobil kasih rokok sini pak Nih, Pak, aku berapa? Lah, wah, wah, tuku mobil tukaran terus, dah bucin deh, cekin lah, bayi mau mobil bukan curi nama, udah, aku, aku mobil tukaran terus, oh, iya, tak kenyang, gak, wah, alhamdulillah, <tik> <tik> <tik> <tik> nyang, cewek, waneh, mau kau, tukaran tuh, mobilnya alhamdulillah, kita sejalan, mau belok, oh, reskill, alimpi, nih, nangkang, nangkang, nangkang, mana ya,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 tapi jangan Tapi sih lah yang Allah pria, mana? ojo nyong-nyong, ora kerja. Ojo nyong-nyong, ora kerja. di kerjaan pulau kita dan kapal, ngerti? Geh, geh, malas gue nonton bro, nang laut malas gue nonton bro ya dia ya, sebenernya <laughs> kecanggulan nang, nang laut, pokok lagi kecanggulan nang laut, jadi ya alhamdulillah ketemu, gue ngasih di dia, tetep apa ya radikus sih, sih memang lewati, menurut soal jadi risko lari. V aikinas, nah orang kok orang lu, kan cukup, kiai kok kuncinya nemu, sahabat orang sah geger, geger, geger, geger, geger, alim geger, geger, geger, geger, geger, geger, geger, geger, geger, geger, tangan-tangan geger, mau lari sama kan, ke sini rodo kiai nah, kayak nanti puncul, tapi sepuluh-puluh nguh, nguh, fi, dinas nge, insya Allah rebu-rebu ngerangge nabnu dinyek, nabinyo dinyek, elek-elek dinyek, direndake nguh Insyaallah Rpungarab Oke Sigo Nek Nyaga Rpungarab Caya nanti labino Diancam Diancam Labino Dibunuh Dinya dan Arab Dibunuh Ya termasuk Yo Saya ceritakan Ini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Hukum go Angsa Allah Angsa Allah Angsa Allah Angsa syabatnya al-Quran Nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama Allahumma Amin yang banyak membukanya ya. Allah. Allah. bukalah segala urusan kami ya Allah dengan Al-Qur'an ya. Allah. Bukalah pintu-pintu lahmihmi, ya Allah, dengan Al-Quran Bukalah pikiran-pikiran kami, ya Allah, dengan al -Quran. Bukalah hati-hati kami dengan Al-Quran Dan bukalah rezeki-zeki kami, ya Allah, dengan Al-Quran Rabbana la'illumalana illa ma'annam innaka inna ka'antar karim Falluharul hafidhu alhamdulrahim Allahumma inna sa'al kebijainan ikan karim Wabihurmatil Qur'anil al-anmi Wabihurmatil Qur'anil al-anmi Antussu alayhi al-sini Muhammadin wa al-sini wa al-sini <t <t allah allah <tuh <tuh <tuh>. <tuh ya allah selamatkan kami Allah, keluarga kami Allah, kami Allah dari malapetaka dunia dan dari siksa dan bersiksa. Ya yang saya panik yang asmatuss, yang menjaga yang tidak pernah lupa, wahdat yang punya kenikmatan yang banyak yang tidak bisa dihitung, yang punya nama-nama yang bagus-bagus, ifatna -bagus. jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah jamaah kami ya Allah, seperti Engkau menjaga Al-Quran Fa ya Allah mudahkanlah semua urusan urusan kami. Ya Allah urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Allah seperti engkau memudahkan urusan urusannya haba habamu yang sore sore. Ya Allah. Amin Ayakkanlah kami dengan karuniamu Ya Allah Bukalah pintu langitmu Ya Allah Dan meriakanlah kami Allah Agar tidak membutuhkan Siapa-siapa kecewaan kepadamu Ya Allah Rabbana Adina Wa salam Wa bila rata setahun Alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah